Doa Iman dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Allah Yang Esa, Engkau telah menciptakan semesta alam. Aku percaya bahwa engkau adalah bapa yang mengasihi dan penyayang Engkau sungguh mengasihiku Engkau telah mengutus Yesus putramu yang tunggal yang telah menjadi manusia wafat dan bangkit untuk keselamatanku Engkau telah mengutus Putra Roh Kudus pemberi hidup dia berasal dari Bapa dan Putra Dia telah dicurahkan ke atasku Dan berdiam di dalam diriku Sehingga aku menjadi bait Allah Dialah penolong sakti yang membimbing aku kepada seluruh kebenaran Ya Bapak, berilah aku iman yang hidup Jadikanlah aku berani menjadi saksimu di hadapan sesama manusia sepanjang hayatku. Ya Allah, tambahkanlah selalu imanku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.